pengurusnya ini terbuat dari bahan alam ya dari daun jati yang udah otomatis ini tidak ada residu ya ya seperti ini terima kasih kalian udah klik video ini jangan lupa like share dan subscribe ya tekan juga tanda loncengnya Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Nusantara dimanapun Anda berada Kali ini admin berinovasi Membuat mulsa dari daun jati ya Sebetulnya mulsa ini untuk digunakan Lahan baru Ini ya dari Ujung sana Rencananya akan ditanami Dua jenis tanaman cabai di sini yaitu Jenny satu bungkus Dan C412 bungkus uh, Untuk soal mulsa ya Ini admin belajar dari pengalaman Di bawah ini kan Ini sampah-sampah bekas kakao ini Ini tidak admin bersihkan Dan ternyata uh, Gulma tidak Cepat tumbuh ya saksikan Jadi ini yang Admin bilang di grup waktu tadi malam ini sudah berusia Dua bulan lebih ya Dari bulan Sawal sekarang sudah bulan Muharam ya Jadi dua bulan lebih Ini tidak pernah dikoret ya Jadi sebelum menanam admin spray dengan herbisida Setelah itu admin tanam cabenya dan admin Spray kembali dengan herbisida kontak satu kali. Nah sekarang masih seperti ini ya. Jadi belum pernah dekorat ini ya, Lahan yang di sini ya. Oke karena teman-teman pada request. Untuk proses mulsa inovasi admin. Tadi malam. Admin akan aplikasikan dulu ke tanaman admin yang di sebelah sana. Di sana ada yang sudah ditanam sekitar 10 hari setelah tanam. Nanti admin akan coba pasang di cabai yang sudah ditanam ya. Karena kalau untuk yang ini, ini rencana untuk bulan September ya. Karena benihnya juga apa bibitnya juga masih dalam proses persemayan. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Admin akan coba kita aplikasikan di sini uh, untuk beberapa mulsa saja kita pasang dan itu mulsanya. Terus terang ya, kalau untuk dekorat ya, area seluas ini rasanya admin kewalahan ya. Jadi pernah dulu ini admin koret Sekitar satu bulan ya Dari ujung sana tadi itu Ke sana ya Ke atas sana Sampai yang tadi Yang uh, Barusan admin tunjukin Untuk lahan Jenny dan C 4 satunya Nah dari situlah admin berpikir Untuk membuat Atau menggunakan mulsa Namun admin nggak beli ya Karena belum ada modal ya Oke kita akan coba pasang mulsanya di sini ya. Ini sekitar 10 hari lebih kemarin bibit tanam ya. Masih ada ada panas ya. Ini kan hujan baru minggu-minggu ini aja. Oke. Kita coba ya. Oke, teman-teman, ini mulsa daun jati ya yang sudah amin bolongin tengahnya. Jadi seperti donat ya, seperti ini. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Boleh juga seperti ini ya. Terserah selera teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi nantinya akan seperti ini. Setelah kita pasang nanti kita tinggal jepit saja ya. Tinggal dimasuk-masukkan saja ya. Seperti ini. Nah. Ya. Seperti ini. Ya lumayan lah ya. Mirip-mirip mulsah nanti. Jadi kita spray herbicida-nya tinggal dari sini. sini. Dan ke sini ya. Jadi ini aman ya. Aman dari herbisida di bagian eh, sekitar sini ya. Oke, teman-teman, admin akan lanjutkan dulu pemasangan dan untuk penjepitnya ini admin sudah siapkan untuk penjepit di sini ya. Dari bambu ya, bisa juga dari lidi aren ya kalau ada ya. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan pemasangan mulsa. Mulsa alternatif ya jadi nanti kira-kira akan seperti ini yuk kita dekati mereka kita dekati mulsa-mulsa alternatif admin ini ya ya yeah. jadi kurang lebih nantinya akan seperti ini ya nah jadi untuk yang seperti ini kita bisa buat empat penjepit ini satu dua tiga empat ya jadi kalau misalkan uh, gulu dan teman-teman rapi ini akan bagus sekali ya karena ini petani sendirian ngerjainnya jadi ya punya gulu dan seperti ini aja udah syukur ya ini udah lama banget ini bikinnya ya jadi se apa ya standarnya kalau untuk untuk admin semampunya bukan bukan sesuai anjuran ya tapi kita harus perhatikan juga ya untuk e, menanam kita harus jadikan tanaman kita menjadi tanaman yang terbaik ya kita harus tetap e, telaten dalam merawat tanaman ya salah satunya dengan penggunaan mulsa kalau memang yang sudah punya dana atau punya modal ya bolehlah beli uh, mulsa UP ya dan itu bagus ya ini alternatif admin uh, demi merawat tanaman dan mulsa ini terbuat dari bahan alam ya dari daun jati yang udah otomatis ini tidak ada residu ya. Ya seperti ini. Oh ya untuk mulsa jerami, bukan admin nggak tahu juga nggak bisa ya menggunakan jerami. Cuma nggak terjangkau di ininya apa? Omkosnya ya. Ini jauh dari pesawahan ya. Posisi kebun admin ini di gunung ya, di pegunungan oh, ya. Ya seperti inilah lokasinya. Jadi admin enggak bisa ya kalau untuk jerami dan untuk alang-alang memang ada di sini ya bisa eh, untuk alang-alang memang ada tuh cuma ngerjainnya juga akan lama ya kalau untuk lahan seluas ini kita menggunakan alang-alang pasti satu bulan lebih ya untuk kalau dikerjakan sendirian ya Nah itu ada memang alang-alang ya oke okay seperti ini percobaan kita kali ini nanti mulsa ini akan Amin ad, aplikasikan di tanaman yang baru yang di sebelah sana itu nanti ada yang sudah tu, admin tunjukkan tadi itu akan menanam cabai jeni dan C41 makanya eh satu bulan ke depan diharapkan teman-teman Kembali nonton di Maman Adajay Channel. Jangan lupa komentarnya. Kalau misalkan ada kritik dan saran, admin akan terima dengan lapang dada ya. Karena admin juga masih dalam proses belajar ya. Dalam pertanian kita tidak ada master-masteran ya. Semua kita belajar dari pengalaman. Oke, okay, seperti inilah ya proses di lapangannya. Jadi admin tidak mau kalau admin disebut cuma sekedar teori-teori saja, cuma sekedar umbar status saja, update status setiap hari, tidak ada aplikasi di lahannya. Nah ini sekarang admin sudah tunjukkan ini lahan admin, lahan pertanian admin di penanaman cabai. Oke. Okay? Sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada terima kasih masih menyaksikan Maman di channel jangan lupa yang yang belum subscribe silahkan subscribe ya Yang belum like silahkan like video ini dan jangan lupa untuk komentar ya seperti apapun komentarnya akan admin terima ya dan itu admin akan bangga sekali kalau ada komentarnya Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.